Pahit manis semua tempoh Tapi kau tetap dengan ikut berubah begini hidup ku jadi rasa bernyawa tapi dalam mati, ku tak pernah give up tak nak engkau lenya dunia ni tak terbayar luka benar ku rasa tinggal aku tanpa nota berhati tak papa air mata basah pipi Beranau lupakan semua benda yang kita lalu baik Manis sama tempoh tapi kau tetap dengan ego Kau tetap dengan ego Apa masalah yang ku tertanggu Kau cuba baru dari satu persatu